Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat berakhir pekan Hari ini saya akan membahas Tentang WSBK di Mandalika Sekarang kan kedua sudah dimulai Dengan keberadaan Ruan Kamil di WSBK Ternyata menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan Ridwan Kamil di Mandalika masih menyimpan tanda tanya. Apakah dia cuma sekedar hobi nonton balapan atau lagi meninjau kemegahan sirkuit Mandalika dan mengapresiasi kinerja Jokowi untuk menjadi bahan pertimbangan untuk mencalonkan presiden di 2024. Dan apakah Ridwan Kamil juga sedang merencanakan? pembuatan sirkuit untuk dibuat di Jawa Barat untuk mendongkrak pariwisata di Jawa Barat dan dengan hobinya mendungai kuda besi Ridwan Kamil tidak menyayangkan untuk menonton perhelatan WSBK di sirkuit Mandalika untuk secara langsung dengan dengan istri dan keluarganya untuk liburan di Lombok untuk mencicipi keindahan panorama dan alamnya yang begitu indah dan dan Ridwan Kamil tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk melihat secara langsung WSBK yang berada di Lombok untuk menyalurkan hobinya mendungai kuda besi dan tentunya Ridwan Kamil Mengidolakan pembalap asal Turki Yang sebentar lagi menjuarai World Superbike Yang ada di Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini sampai Sampai akhir Jangan lupa like Subscribe dan nyalakan notifikasinya Biar semuanya lancar Subscribe itu gratis Salam dari Mandalika Lombok